terhadap tersangka penggelapan sepeda motor itu kita mendapat informasi keberadaannya di putaran desa Pulau setelah ini kita berangkat tidak ada yang gegabah semua atas perintah saya siap itu saja sama-sama kita berdoa semoga dalam pelaksanaan ini kita diberi e, pelancaran dalam ungkapan kasus tersebut siap Pak. mengawali kegiatan Oh, selesai. Oke, okay. jalan dululah. Tambang gaster ya. Oke. Okay. Tambang gaser. Oke. Lagi ya? Kita akan memantau rumah yang diduga tersangka tersebut. sama-sama kita pantau dulu. Kita tetap menunggu arahan dari atau informasi dari anggota. Yang mana rumah? Oke, sampai rumah Sampai kemana? Pelan pelan, pelan, pelan, pelan aja, pelan aja. Terus saya terus. Itu dia tadi Rumah yang diduga Persembunyian dari tersangka. yang tersangka ja. Kita menunggu arahan dari Atau informasi dari Anggota kita yang sedang di lapang Nanti setelah ini kita e, Cari tempat Sambil menunggu dan mengatur strategi berikutnya Siap ja. Pelan-pelan aja pak <tuk tuk> aja ya Ya? Ya. Kain. Kain. Ini pintu besi semiruko lokasi persembunyian tersangka. Okay. Jelas pak. Tadi baru melapor tadi pak. Sudah. Uh, hari ini, kami dari Polsek Tambang akan mengungkap uh, DPO dan perkara penggelapan sendiri sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tambang. Hari ini saya sendiri, Gani Reskrim Polsek Tambang, bersama dengan tim Resmob Polsek Tambang, mengungkap pelaku di seputaran Danau Bingguang. Untuk ciri-ciri TO sendiri ini? Ciri-ciri sudah kita kantongi, ya, foto TO kita ini sudah kita dapatkan. eh <tuk> eh <tangan> Der, der, der, siapa? Kan Ini putih mana putih punya sitorpus mana lah di apa pak hah mau jual bisa magawan pak iya magawan operimana oh, ya tidak pak mana kapan lo ambil sepeda motor sitorpus bisa Se... siapa sem sem sem sem semalam pak semalam semalam kan semal semalam ya pagi di mana gua ambil di warung, Pak? Di warung mana? Warung tua. Ya. Ya, Honda apa? Apa, Pak? Bit putih. Bit warna? Putih. Mana barang sekarang? Di mana? Sama kawan yang jual, Pak. Sama kawan? Ya. Siapa? Di mana? Si Kentung. Kentung? Di mana? Di mana? Ken Kentung jual, Pak. Di mana? Kentung itu anak sini juga. Kau yang perempuan rupanya dia, dia datang, ya? Tau suing bawa. Malah malah orang kampung ya. Ya, Pak. Usir bawa kampak ya. Malu-malu orang ya. Enggak ada apa Jangan, Jangan bilang enggak. Hah? Enggak, Pak. Jangan bilang enggak. Enggak. Hah? Enggak.